Mereka akan membuat hukum buat kamu sesuka mereka. In atau tumuhum Kalau kalian mentaati mereka, pasti mereka akan menyesatkan kalian. Hari ini kita bisa lihat di mana-mana kalau orang sudah merapat dengan para penguasa, jadi error ininya, jadi aneh-aneh ngomongnya. Kata Nabi, in al-tu Kalau kalian mengikutinya, mereka akan menyesatkan kalian. Tapi wa in Kalau kalian menentang mereka, kota lukum. Mereka akan membunuh kalian. <tuh sukses> Al rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik di muka bumi, yakni di masjid, dalam acara yang sangat baik yakni solat berjamaah dan taklim ya. acara yang sangat baik kita bersilatur, bersilaturahim ya. silah uhwah dan silah fikrah ya menyambung pemikiran menyambung pemahaman mudah-mudahan karena Allah Kemudian nanti yang jawab juga karena Allah Dan pastinya harus pakai dalil ya Syai'in Kalau berbeda pendapat Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul Kepada Al-Quran dan Hadis Nabi ya. Kalau tahu jawab tahu Kalau enggak tahu ya jawab enggak ngerti gitu ya Jangan ada pakekeh-kekeh ke ya Menurut saya, menurut guru saya ya, Nanti ujung-ujungnya dalilut oleh dalil ngajak gelut ya <tid> <tid> Baik, perjamah rahimakumullah Temanya kurang lebih adalah membahas seputar Meneladani Nabi Dalam hal terkait sebagai kepala negara Mengurus negara kurang lebih begitulah ya. Ini materinya terus terang bara jamaah ya. Posisi kepala negara. Jadi selama ini masih banyak umat menganggap kalau nabi itu cuma sekedar contoh panutan spiritual ya. Panutan dalam akhlak, panutan dalam rumah tangga. Tapi tidak diposisi sebagai kepala negara, dan kalau sudah ngomong tentang negara, maka ini artinya sudah sia-sia. Ya. Ini sudah politik. Yang kedua, zaman sekarang, ya, hari gini, gitu, masih ada orang Islam yang alergi dengan politik mungkin karena yang dimaksud adalah politik yang dipraktikkan hari ini yang didengar dan dilihat hari ini ternyata politik penuh janji-janji dan ingkar janji penuh kepalsuan dan penuh rekayasa bahkan penuh kedoliman jadi karena itu yang dilihat, yang dirasakan akhirnya digebiah uyah semua politik itu haram dan najis saking najisnya harus ditalak tiga nggak boleh dibawa ke masjid karena masjid tempat suci padahal sesungguhnya ya sepakat politik penuh kedoliman penuh janji dan ingkar janji penuh pengkhianatan itu adalah politik di luar islam yang hari ini sedang berlangsung dan sudah lama sedangkan politik Islam itu didefinisikan oleh para ulama sebagai asya as sahiya siyasah Ya ayatun Ma'af bi ayati ummah Abis Politik itu para jamaah sekalian diartikan ya oleh jumhurnya ulama sebagai asiasah as politik adalah riayatul shuunil umah aktivitas mengurus umat mengurus ya dakilian wakarijian di dalam negeri dan luar negeri termasuk di dalamnya adalah hubungan antar negara diurusnya adalah Bil'ah kami syariah dengan hukum syariat yang dimaksud adalah dengan hukum Islam apa ini suunil rumah suunil rumah ini umum ya mencakup tentang uh, bagaimana terselenggaranya umat Melaksanakan keyakinan masing-masing ya. keyakinan agama, ya. nanti kan ada istilah Muslim, ada Ahludimah. Ya, ini penting. Jadi, jangan ada anggapan nanti kalau politik Islam itu akan, akan memberangus, memerangi agama-agama lain. Tidak kemudian. Sunil Umah ini termasuk bagaimana uh, mengurus ekonomi mengurus pendidikan mengurus kesehatan infrastruktur pengelolaan sumber daya alam ya distribusi kes, apa namanya ke, distribusi bahan-bahan pokok ya kemudian juga keamanan dalam negeri, luar negeri, pendidikan, dan lain-lain diurus dengan ini pak, bil'ah kami syariah dengan hukum syariat Islam itulah politik dalam pengertian politik Islam maka karena seperti ini, lain lagi kalau politik yang hari ini diterapkan itu adalah begini, Pak. Dalam hadis Nabi, imaratis Kila wama ya Rasulullah? Kata Nabi, takutlah kalian dari buruknya jahatnya pemerintahan as-sufaha pemerintahan itu otomatis politik ya pemerintahan yang bodoh Nabi ditanya apa pemerintahan yang bodoh itu ya Rasulullah kata Nabi al-umara'u yakununa ba'di para pemimpin yang datang setelah aku layak taduna bihadji layak taduna bihadji layak taduna bihadi tidak mengikuti petunjuk yang aku bawa pemerintahan yang nggak pakai menerapkan petunjuk yang aku bawa petunjuk yang dibawa oleh Nabi apa? Al-Quran walayas tanuna <tunjuk> layas tanuna Bisunati Tidak mempraktikkan menjalani sunnah yang aku bawa Bisa dibayangkan para jamaah Memimpin orang banyak Apalagi di level negara Dengan tidak menggunakan Quran Dengan tidak menggunakan sunnah nabi Apa yang terjadi Kata nabi selanjutnya Nabi bilang Yakduna lakum mereka akan membuat hukum buat kamu sesuka mereka in atauhum hukum kalau kalian mentaati mereka pasti mereka akan menyesatkan kalian hari ini kita bisa lihat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 Mereka akan membunuh kalian, membunuh dalam arti luas bisa dibunuh ini bisa dibunuh karakter, bisa dipenjara, bisa dituduh, dibunuh karakter itu adanya apa macam-macam, dituduh chattingan mesum, dituduh intoleran, radikal, garis keras, es krim teroris dan lain-lain kan akhirnya apa tiba-tiba karena dibunuh begitu khutbahnya dihentikan pengajiannya di stop jamaah juga takut akhirnya apa dia menyendiri. kata Nabi setelah ini apa man soddakohum bikit bihim Siapa yang membenarkan penguasa dengan tipe seperti ini Tidak berquran, tidak berhadis Nabi Siapa berani membenarkan kedustaan mereka aanahum ala dulmihim Dan membantu mereka atas kedolimannya Karena pasti pemerintah yang sudah tidak berquran dan bersunah Demi Allah, ini di masjid saya bersumpah Dia pasti pendusta, dia pasti dolim Nabi yang bilang Kalau mau marah jangan nama saya ya. Siapa yang membenarkan kedustaannya Siapa yang membantu kedolimannya Apakah Nabi? Kata Nabi Fa Mereka bukan umatku minhum, Aku juga tidak mau dinisbatkan jadi Nabi Jadi Rasul untuk mereka Serius ini Nah jadi ini ya Politik Islam adalah mengurus umat baik yang beragama Islam ataupun yang di luar Islam nanti punya status ahlu dimah namanya kafir dimi kafir kafir juga tapi dimi ditanggung dilindungi dijamin bukan jadi non Muslim tetap aja apa namanya kafir gitu tapi dimi dijaga nanti kalau kafir di, jadi istilah menurut muslim saya khawatir neraka jadi wisata air panas enggak boleh ya diurus dengan hukum syariat begitu nah nabi itu mempraktekkan yang ini ya diikuti oleh para sahabat diikuti para tabiin dan ini berlangsung sampai tanggal 3 Maret 1924 atau sampai tanggal 18 Rajab 1342 Hijriah jadi sudah serat eksis 13 abad ini yang ini sekarang eksis sekitar 100 tahunan yang ini 13 abad ah, begitu saja. baik jamaat sekalian yang dirahmati Allah yang tiga belas abad sekarang sudah asing di tengah-tengah umat Islam, sehingga jangankan untuk di untuk dibahas, jangankan untuk dipraktekkan, membahasnya pun sekarang ngeri. Ini sedap-sedap ya, ngeri, gitu, dikubur, dikubur dalam-dalam oleh media dan dana yang mereka kuasai hari ini dan yang ini baru 100 tahun udah kelihatan hancurnya kayak apa ini baik itu yang pertama kemudian yang kedua uh, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah ta'ala sudah ya minta pusat. ya saya mau nulis yang lain <tuh> Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita memahami sebagai muslim ya, taat kepada Allah, eh, taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah, maksiat kepada Nabi adalah maksiat kepada Allah, begitu kan pelajaran yang didapat. Kenapa demikian? Karena وَمَا hawa Karena Apa yang dari Nabi itu Tidak berdasarkan dari hawaknya Nabi melainkan wahyu dari Allah Makanya Durhaka kepada Nabi Durhaka kepada Allah Taat kepada Nabi Maknanya adalah taat kepada Allah Karena apa yang dari Nabi Itu tidak dari hawaknya beliau Tapi dari wahyu Baik kita sering mendengar para jamaah bahwa Islam itu agama yang sempurna, betul? Ayatnya adalah al-yawma akmaltulakum dinakum, al-ayah. Maknanya mengatur segala hal. Bayangkan para jamaah kalau kita lihat di pelajaran-pelajaran agama itu. Nabi memberikan pelajaran contoh. Dari hal kecil sampai hal gede Urusan kamar mandi Nabi ngasih contoh Urusan makan Nabi ngasih contoh Urusan bagaimana cara tidur ngasih contoh Cara bertamu ngasih contoh Cara sholat berjamaah ngasih contoh ya, Cara jalan ngasih contoh Nanjak mudun datarnya ngasih contoh Saking sempurnanya, sampai ke motong kuku caranya bagaimana Nabi kasih cara. Maaf, kalau ini dikelaskan bukan berarti menyepelekan ya, ini kan kelas sederhana Levelnya level individu, pribadi, <tuh> urusan kecil Urusan kecil saja Nabi ngasih contoh, maka logikanya Mustahil Nabi tidak ngasih contoh untuk perkara besar Apa perkara besar itu? Urusan bernegara Urusan berpolitik Jadi ini penting Jadi hal kecil saja Nabi ajarkan Dan pelajarannya dari Allah Bukan dari Nabi Maka mustahil perkara besar Nabi tidak ajarkan Mustahil kalau urusan gede Allah tidak kasih wahyu kepada Nabi Yang gede itu apa? Urusan bernegara Urusan berpolitik Gak mungkin. Nah ini penting diulang-ulang. Kenapa? Karena faktanya kita melihat pada jamaah sekalian melihat ada orang Islam itu begini, mau mencontoh Nabi dalam soal salat berjamaah, adab-adab, ya, cara tidur, kemudian istinja, kayak begitu. Mau dia nyontoh Nabi. Tapi giliran diajak mencontoh Nabi dalam soal berpolitik dan bernegara, langsung menolak. Maka menolak sebagian ajaran Nabi, kemudian maaf menerima sebagian ajaran Nabi, dan menolak sebagian ajaran yang lainnya, apalagi ajaran itu ajaran yang gede, maka hukumnya sama dengan afatuk afatukminu Nabi Ba'dil kitab, watakfuru Nabi Bakdir Apakah kalian menerima sebagian ajaran Al-Quran dan kufur terhadap sebagian ajaran yang lainnya, kata Allah? Apakah kalian bersikap dalam mempraktekan agama seperti itu? Sebagian ayat diterima, sebagian ayat ditolak. Sebagian keteladanan Nabi diterima, tapi sebagian keteladanan Nabi ditolak. Apa kata Allah? فَمَا جَزَاءُ al عَلُوا Illa fil dunia Siapa yang berbuat demikian Maka balasannya di dunia akan dihinakan Sehinanya umat Islam hari ini Katanya umat terbaik Tapi di mana mana jadi jajahan orang kafir Dia yang dibunuh, dia yang diperangin Dia yang dituduh teroris Apa itu gak ngenes. Hari ini umat Islam juga ditampakkan lagi Betapa kehinaan itu ditunjukkan di depan mata Sampai adan nggak boleh kenceng, takbiran dibatasi sampai jam sepuluh, adan dianalogikan dengan gonggongan anjing, apa nggak ada analogi lain gitu loh? Ya, ini apa? Makna dari apa? Dari akibat kamu mengimani sebagian tapi kufur terhadap sebagian, di dunia akan dihinakan, nggak pernah akan mulia itu di dunia, kemudian kata Allah وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ ila adab. sedangkan pada hari akhirat nanti kalian akan dikembalikan kepada siksa terpedih apa maksudnya? neraka kekal karena orang yang menerima sebagian ajaran Islam menolak sebagian yang lainnya ya itu murtad adanya kufur adanya jadi pada zaman sekalian untuk menjadi seseorang itu dianggap batal syahadat, keluar dari Islam, tidak mesti menolak seluruh isi Al-Quran. Satu saja pun, ya, satu saja pun, asal itu hukum sudah maklumun berminat, dini, bid ya, seperti dia iman dengan seluruh ajaran Islam yang lainnya, tapi dia menentang wajibnya zakat. Saya enggak mau zakat, saya enggak mau zakat, zakat itu tidak wajib, murtad ya, sama dengan mengkafiri seluruh hukum Islam yang lain. Saya percaya dengan syariat Islam. Semuanya saya percaya, tapi karena bisnis saya ini distributor minuman keras, cuma satu yang saya tentang. Saya nggak mau kalau minuman keras itu haram, maka akhir, artinya apa? Dia murtad sama dengan mengingkari seluruh isi Al-Quran. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang berikutnya. Kemudian, selanjutnya, para jamaah, satu lagi ya, ingat karakter penjajah kata Muhammad Nasir salah seorang tokoh pahlawan muslim ya, mengatakan karakter penjajah Belanda dulu begini sikapnya jika ini bicara ke sesama Belanda ya, kalau kalian melihat ada umat Islam ya, apa namanya Fokus dengan akhlak, dengan ibadah, mahdoh dalam pengertian Solatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, akhlaknya bagus Kata M. Lashir bilang, biarkan mereka Kalau kalian melihat umat Islam bicara tentang ekonomi Islam, waspadai Waspadai mereka karena jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia itu targetnya salah satunya ingin menguasai kekayaan Indonesia, ekonomi motifnya Yang ketiga, jika kalian melihat umat Islam bicara tentang politik Islam atau Islam politik, habisi mereka. Bisa begitu para jemaah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya kalau umat islam sudah kembali ke islam, politik, ke politik islam maka nanti seluruh persoalannya akan diurus dengan islam akidahnya otomatis kuat, ibadahnya otomatis bagus, akhlaknya otomatis bagus, ekonominya juga otomatis bagus gitu. kalau mereka sudah pegang apa? politik islam tapi kalau politik islamnya mereka lepaskan, maka mereka akan kehilangan banyak hal, termasuk satu pada jamaah, ketika umat Islam sudah kembali berpolitik Islam, mempraktekkan politik Islam, maka mereka akan berhenti. Tidak lagi ada celah bisa menjajah. Jelas Pak jemaah. Jadi kalau umat Islam sudah mempraktekkan uh, Islamnya secara politik politiknya berdasarkan Islam negaranya pakai aturan Islam mereka sudah tidak bisa lagi melakukan penjajahan mereka pasti akan diusir dengan jihad jangankan mencaplok tanah segede timur-timur itu ya jangankan mencaplok kekayaan sebanyak di Kepulauan Natuna hari ini dengan neo imperialismenya itu sejengkal tanah pun kalau negaranya sudah diurus dengan Islam mustahil akan dilepaskan karena apa? karena tentaranya semua akan menjaga keutuhan negara itu baik batas wilayah ataupun kekayaannya serta keutuhan warga negaranya dari pengerusakan bangsa lain dijaga oleh tentaranya pakai apa? pakai jihad jadi tentara juga keuntungannya luar biasa. Satu dapat gaji yang cukup dari negara yang mempraktikkan Islam. Yang kedua negara eh, tentara, kalaupun mati dia matinya syahid karena yang dibela apa negara yang mempraktikkan syariat Islam. Itulah politik yang dijalankan pemerintahan bernegara yang dijalankan oleh Nabi saw yang hari ini maaf sudah hilang dikubur dalam-dalam jejaknya ya oleh politik di luar Islam gitu pada jamaah sekalian baik selanjutnya langsung politik yang diperhatikan oleh Nabi itu apa ya. Para zaman sekalian yang dirahmati Allah Politik yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah politik yang kemudian dijalankan oleh para sahabat. Oleh para sahabat. Ingat pada jamaah ada ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi yang ini banget. Ini. Maya isminkum kata Nabi. mingkum fasnayaro ikhtilafan kasiro siapa yang panjang umur kalian nanti akhir zaman akan mendapatkan perikhtilafan yang sangat banyak supaya kalian selamat apa kata Nabi alaikum. ini ngerangkai hadisnya alaikum bisunati kamu harus pegang sunahku ya itu was sunnatil khulafa was sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiin mim ba'di, mim ba'di min badi wa 'alaiha bin wajid bin wajid kata nabi supaya kalian selamat kuncinya cuma satu kau pegang sunahku dan sunah khulafa Rasidin. Yang dimaksud khulafah Rasidin siapa? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak bilang Wa nanti Abi Bakrin, wa Umar, wa Usman, wa Ali Itu unik, para muhaddis mengatakan Nabi sedang memperkenalkan orang-orang ini Disebut bukan namanya, tapi jabatannya Khulafah Rasidin Itu adalah jamak dari khalifah Jama' dari apa? Khalifah Khalifah itu Nama sebutan kepala negara Otomatis ada negaranya dong Negaranya itu Adalah masjidarnya Khilafah Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebagai kepala negara. Nanti khilafah ini negara nanti kita bahas. Jadi Abu Bakar, Umar, Usman Ali ini bukan kepala paguyuban kaum ansar, eh, kaum muhajirin bukan, tapi ini adalah jabatan kepala. Nabi bisa menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karena itu itu juga yang dimaksud. Tapi Nabi menyebutkan gelarnya agar umat tahu. pada jemaah, khalifah atau khilafah yang ini tidak lain adalah institusi negara maaf bapak-bapak ini bukan milik ormas tapi ini adalah milik Allah syariat Islam dipraktikkan oleh nabi diwasiatkan oleh nabi kepada umat ini bukan milik ormas Ya, salah satu yang saya tahu para jamaah saya bertanggung jawab dalilnya. Salah satu yang membuat FPI dibubarkan, ya itu karena di FPI ada jinah departemen yang membidangi cita-cita mendirikan khilafah. Akhirnya sebisa mungkin dihalangi ormasnya dihalangi, dibubarkan bahkan dilabeli teroris demi Allah buat saya, FPI bukan teroris FPI sama dengan kita, kaum muslimin yang menginginkan kebaikan di negeri ini ya tapi ada kepentingan-kepentingan yang terganggu dibilang teroris masa dibilang teroris bukannya ngebunuh, tapi dibunuh Ya, jeruk makan jeruk Hizbut Tahrir Indonesia Dicabut BHP-nya Badan hak perkumpulannya ya. Kenapa? Karena siang malam siang malam Konsentrasi dakwahnya adalah Iadatil khilafah Mengembalikan khilafah yang sudah runtuh Dan dikubur Supaya bangkit lagi Agar dengan khilafah Nanti umat hidup diatur dengan syariah Maka akhirnya Dicabut badan hak perkumpulannya jadi, kalau dibubarkan oleh pemerintah, jadi ya, atau bahasanya apalah, dicabut badan hak perkomporannya. Itu jangan kayak begini. Logika orang di kampung kayak begini, hati-hati loh, udah dibubarin, waspada loh gitu. Bukan begitu? Maaf, Nabi Musa dibubarin gak sama Firaun, <guruh> dimusuhin gak sama Firaun, Nabi Ibrahim dimusuhin gak sama Namruji. Dan Nabrudz posisinya apa? Kepala negara. Jadi kalau kalau ada yang dakwah kemudian dibenci sama uh, pemerintah, itu kesimpulannya bukan berarti. Nah kalau begini benar ini ini salah ini hati-hati ini jangan sampai mereka masuk ke masjid <laughs> sampai begitu, Pak? bukan? Justru itu pertanda oh ini dakwahnya pas berarti benar. nyunah, ketemu sunnah. Jadi dimusyakin sama Firaun, bahkan Nabi Musa sampai dikejar-kejar ke laut, itu kalau tidak diabadikan di Al-Qur'an para jamaah bakal banyak orang salah paham. Jadi Firaun polisi lagi ngejar-ngejar Nabi Musa teroris. Nanti begitu. Apalagi Fir'aunnya juga ngomong begini, waqala fir'aunud daruni aktul Musa wal yad Biarkan aku yang membunuh langsung si Musa. Curuh dia berdoa sama Tuhannya terus bahasa-bahasa dia Fir'aun kalau Musa dibiarkan hidup dia akan mengganti ideologi negara <guluh> <guluh> Au fil kalau si Musa dibiarkan hidup dia akan melakukan perusakan di bumi Au fil dia yang akan bikin kekacauan, keonaran, kerusakan di bumi itu bahasa siapa? Fir'aun, ke siapa? Musa Bapak percaya ke apa ke Musa jadi jadi kalau Quran cerita begitu pada jamaah Pir'onnya sudah mati, Nabi Musanya sudah wafat jangan dikira perang antara Firon dan Nabi Musa selesai tapi judulnya kan sama beda waktu, beda aktor, itu aja jadi Firon itu bukan Firon yang sekarang di mumi di Mesir, bukan bukan cuma itu, tapi mister Fir'aun itu adalah karakter siapa saja yang berkuasa memusuhi dakwah, memusuhi Islam memusuhi ulama, memusuhi da'i demi Allah, itu Fir'aun itu para jamaah baik, ya jadi jadi ini nah Oke. jabatannya yang disebut dengan demikian maka para jamaah kalau kalau kita bertanya, bernegara model apa yang praktekkan oleh Nabi, yang diwasiatkan oleh Nabi adalah pemerintahan khilafah. Khilafah bukan milik ormas, bukan milik Hizbut Tahrir, bukan milik FPI, tapi ini adalah milik Allah. Maka siapa memusuhinya? Memusuhi Allah siapa membencinya, membenci Rasulullah hati-hati ada pertanyaan atau bukan pertanyaan, ocehan Pak Ustaz, kan itu sama menteri agama Pak Ruroji sudah dihapus silapah itu jihad juga sudah dihapus sama Pak menteri dari kurikulum, betul? ya biarkan aja, dia yang menghapus bentar lagi juga mati siapa-siapa aja Siapa siap aja Pak Nah Saya yakin Itu adalah pesanan Karena gini Pak Tipe penjajah Menjajah itu ada yang secara langsung fisik Tak gitu ya Kayak Belanda dulu datang ke Indonesia Itu gaya lama Imperialisme gaya baru Bukan begitu tipenya Comot tokoh-tokoh partai gitu ya, karena semua penguasa lahirnya kan dari partai ya, itu tokoh-tokohnya dikumpulin satu aduh harga kata penjajah tolong dong, hapuskan tuh biar gak ada orang bicara tentang hilafah gimana caranya, dil-dilan, deal demi Allah itu pak jadi, di depannya kayak orang islam yang menghapus Khilafah dan jihad itu, tapi di belakangnya itu oligarki, pemodal, dan ada harganya. Terus, bagaimana kita sikapnya? Ingat firman Allah, kata Allah, "Ya, ayyuhalladina amanu, intuti uhu, fariqon, minallahadina utul kitabah, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti." Utul kitab itu ditafsir adalah al-Yahudu al Yang oleh Allah sudah dinas nggak Gak bakal ridho. Selalu akan benci, selalu akan memusuhi. Gitu. Kalian umat Islam. Kalau kalian ikutin mereka, tambah lagi sekarang ini komunis, kata Allah, Ya ba'da imanikum ta'firin. Maka mereka akan membuat kalian menjadi kafir setelah kalian beriman sebelumnya. Artinya apa? Ayat ini menegaskan. kau jangan ikutin maunya orang-orang kafir. Kamu harus ikutin maunya Allah. Betul? Gitu para saudara Muhammad. <tuk> Takbir. Kamu jangan ikutin orang-orang kafir. Kalau kamu ikutin orang-orang kafir, kamu murtad nanti. In tuti'u fariqam minal ladhina utul kitabah, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi, kalau, kalau hilafah atau jihad di, di, dihapus dari kurikulum segala macam, dilarang dibicarakan segala macam. Kita harus tambah kencang ngomongnya gitu. Jangan gini, ya Pak, gak diulang-ulang lagi, ampun, Pak, ampun. Jangan, wah itu cemen itu. Ya, cemen. Mahasiswa takut sama orang kafir penjajah. Kalau saya begini, Pak. Kalau saya begini, karena saya sudah tahu, bukan ikut ikutan. Demi Allah, saya enggak ikut ikutan. Saya telah ah, jelek jelek begini. Saya alumni di pesantren, Pak. <laughs> ya. Jadi cek bahasa Sunda nama saya merjuangkan khilafah ini. Lain kabauku cekii, lain kabauku challengea, lain angin anginan gilausum enggak. Pakai dalil saya dan kitab-kitabnya lengkap di pesantren. Gitu. Ya, yeah. <laughs> jadi karena saya tahu dalilnya para jamaah ini dari Allah, dari Rasul, ijma sahabat, ijma para al imatul mujtahidin sampai sahabat mah bahkan ijmanya begini saking wajibnya ini nggak boleh kosong dari tengah umat Islam. Kalaupun ada kosong diibaratkan saking daruratnya waktunya cuma tiga hari itu sahabat ijmanya begitu. Ini sudah 101 satu tahun. Hilafah. karena ini wajib maka saya katakan wajib kemudian tiba-tiba ada orang benci dihapus ini dengan tuduhan ini mengarah kepada intoleran ini mengarah kepada kekerasan ini mengarah kepada radikalisme ini terorisme kalau saya digituin Pak saya tambah buka baju ya kalau gara-gara saya bicara tentang Khilafah kemudian dituduh teroris saya teroris sejati mau apa gitu selah Punten Pak ampun yang penting saya jangan dicoret jadi hottip ya cemen jangan kalau kalau gara-gara ini dituduh jadi teroris saya mau buka dada pak sama dengan begini jangan kau bilang Islam agama yang benar kalau begitu kamu radikal kamu teroris gara-gara ngomong Islam agama yang benar satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam di kemudian dicap teroris sih buka dada Pak Iya saya terorisme apa? Gitu, jangan malah minta maaf. Jelas pak apa Gitu pak jangan diikutin intinya orang kafir itu jangan diikutin, jangan diiyakan. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya Nabi, kita punya pedoman hidup. Jelas pak jamaah baik selanjutnya para jamaah ya mangga minum dulu pak minum dulu <laughs> silakan minum dulu minum dulu <laughs> oh ya mangga oh ya benar <laughs> baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Untuk membuktikan bahwa khilafah itu ajaran Islam, bukan ajaran Ormas ya. <tuh> Tapi saya salut betapa mulianya Ormas yang memperjuangkan tegaknya khilafah <tuh> Ya, luar biasa ya. Nah, dihapus, bapak-bapak yang masih ngobrol, berhenti ngobrolnya ya, fokus terhadap apa yang disampaikan Ustadz. Mohon bersabar. Uh, so, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dulu ya, pak ya. Jadi khilafah ini kepala negara ini kepala negara khilafah khalifah itu kepala negara khilafah itu nama negaranya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Qaul Abu Bakar radhiyallahu anhu fi Rasulullah sallallahu ketika Nabi Muhammad wafat. Sahabat semua sedih bang sampai turun ayat kan wa ma Muhammadun ilah rasul kalokholat min kabilhirusul Allah yang jelaskan Nabi Muhammad itu bukan Tuhan dia cuma Rasul kalokholat min kabilhirusul Rasul-Rasul lain juga sudah mendahului dan sudah meninggal dunia apa iman tak aku kutiga Apakah kalau Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh in akubikum, kamu akan balik lagi jadi orang jahiliyah kata Allah. Kamu akan murtad lagi, kamu akan kafir lagi, kamu akan tinggalkan Islam, kamu akan kembali menyembah berhala kata Allah begitu. Ya. Ini tegas banget. Ya. senada dengan itu sahabat Abu Bakar naik pidato menegaskan ayat tadi. Kata beliau, Allah inna Muhammadan kudmadah. Ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Dipanggil Allah subhanahuwataala. Walau bud danihadadin, tapi tidak boleh tidak. Ini agama, memandiyaku mubih. Harus ada yang urus. Harus ada yang urus. Yang urusnya itu apa? Penggantinya Nabi penggantinya Nabi di posisi apa di posisi sebagai kepala negara karena negara Pak para jamaah itu har maaf agama itu harus diurus dengan institusi negara Imam al-Ghazali mengatakan begini ad-dinu asasun agama ini adalah pondasi ad-dinu asasun fama'lay salahu asasun pemalaisalahu asasun asasun fakhorobun. agama ini pondasi kalau enggak ada pondasi maka dia hancur boleh enggak Pak berumah tangga enggak pakai agama bisa enggak hancur bernegara enggak pakai duit enggak pakai agama bisa enggak Nabi yang bilang, hancur Indonesia nggak hancur pak? Iya fisiknya, tapi kekayaannya udah hancur Kita ini bukan cuma apa ya Bukan cuma tekor Bukan cuma ini Minus Hutang kita ini kurang lebih sudah tembus di 8 atau sembilan triliun Dan itu hutang riba dan itu dibebankan ke rakyat sementara emasnya, hutannya, lautnya, gasnya, minyaknya diserahkan ke asing kemudian alih-alih negara butuh duit, diambil dari warga negara jahat sekali ini. makanya di dalam islam pajak itu adalah pemalakan pajak itu adalah kriminal pajak itu adalah penodongan, perampasan gak bakal ada pajak kalau negara diatur dengan islam apa-apa jadi murah cuma di situ asing nggak bisa bermain makanya Islam itu ancaman buat siapa? buat penjajah khilafah itu ancaman buat siapa? buat penjajah karena ketika khilafah tegak, syariat Islam tegak mereka nggak bisa menjajah, nggak bisa ngambil minyak, nggak bisa ngambil emas nggak bisa melakukan pengrusakan akidah, nggak bisa ancaman buat siapa? buat penjajah bukan untuk negara Indonesia justru kalau untuk Indonesia satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah syariat Islam dalam mendungan khilafah enggak ada lagi yang dipraktikkan sekarang ini kan demokrasi udah 100 tahun apa dapat apa Indonesia gonta ganti presiden saya bilang di YouTube Ya Allah dari presiden jenderal kita udah punya Presiden orator kita sudah punya, Presiden tekrok, teknokrat sudah kita sudah punya, Presiden Kiai kita sudah punya, Presiden Ibu Ibu sudah kita sudah punya, Presiden dari kota sudah punya, pengen coba Presiden dari kampung yang kelihatan pelanggak pelongo kita juga sudah punya, hasilnya apa? Hasilnya apa? Ancur, saya nggak nyebut nama. <susur> eh, nih, ancur ini ancur. Utang itu loh ya Allah ya Rob, karena saking gedenya hutang kita didikte habis abis abisan sekarang. Orang gimana sih Pak? Kalau kita punya hutang, utangnya gede, maka udah kayak sapi ini, kayak sapi gede badannya tuh diikat ini hidungnya, oh nggak bisa berdaya. Suruh ibu kota pindah pindah mangga, nurut aja nurut. Suruh tangkap itu tangkap, bubarin normas itu bubarin ini kalau nggak pakai agama begini sebaliknya para jamaah ini Imam Al-Ghazali loh ya. di dalam kitab Al-Iqtishad fil Imam Al-Ghazali mengatakan Wasul sultanu harisun saya gak nyebut nama <laughs> malas saya nyebut namanya buktikan nih kata-kata Imam Ghazali kalau agama sebagai pondasi nggak pakai agama maksudnya Islam, maka ancur rumah tangga juga ancur nggak pakai Islam sebaliknya kata Imam Al Gozali, as-sultanu harisun kekuasaan ini, pemerintahan ini, negara ini adalah penjaga penjaga harisun apa yang tidak dijaga maksudnya tidak dijaga oleh kekuasaan maka hilang ini menjaga di sini maksudnya disambungkan dengan begini pak karena Imam Ghozali sedang cerita tentang antara agama dengan kekuasaan tolong jangan dipisah mas bro gitu ini bukan bukan menjaga security menjaga perusahaan bukan bukan ini maksudnya adalah dikaitkan ini kalau agama sebagai pondasi kekuasaan tegak di atas pondasi agama ini dua-duanya saling membutuhkan kekuasaan tanpa agama hancur agama tanpa kekuasaan hilang pada jamaah nyadar enggak kalau sekarang ini Islam tinggal nama Alquran tinggal bacaan kerasa enggak Sekali lagi, Islam ini tinggal nama Namanya aja Islam, Islam, Islam Hukum Islamnya mana? Enggak ada Diganti dengan hukum buatan manusia Di pengadilan pakai hukum Belanda KUHP sampai sekarang Dalam kehidupan sehari-hari Itu hukum yang dipakai adalah undang-undang buatan anggota dewan Mereka berumbuk di sana Membuat hukum, melegislasi hukum menggantikan Allah mengusir Allah Allah nggak cocok ngatur di Indonesia ganti dengan hukum manusia akhirnya apa yang halal kata Quran dilarang yang haram kata Quran di Indonesia dihalalkan kerasa nggak Pak Islam tinggal nama Al Quran tinggal tulisan tinggal bacaan berasa nggak Kenapa Karena sekarang ini Pak agamanya tidak dijaga oleh negara negaranya tidak tegak di atas Agama ini yang terjadi. Nah, pemerintahan model apa yang menyatu dengan agama? Jawabannya demi Allah, satu khilafah. Cuma itu, bukan demokrasi, Pak. Bukan demokrasi, baik. Selanjutnya, ya, masih ada waktu enggak cukup? Ini Imam Ibnu Taimiyah nih dalam Majmu'ul Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, "Yajibu Wajib diketahui. "Anna wilayat ta'mirin sesungguhnya kepemimpinan urusan manusia, pemerintahan." min aqdomi din itu adalah termasuk kewajiban agama yang paling aqdom yang paling besar bahkan saking besarnya agama tidak tegak tanpa kekuasaan imam ibn utamiyah agama tidak tegak tanpa adanya kekuasaan cocok dengan Imam Al-Ghazali. Kenapa? Fa bani maslahatuhum karena manusia ini kan segini banyak pak umat Islam aja sekarang ini dua setengah miliaran sedunia itu kemaslahatan mereka tidak bisa tanpa adanya persatuan. Wala Buddha ing istimak min roisin. Kalau bicara persatuan, maka harus ada pemimpin. Enggak mungkin bicara persatuan tidak satu pemimpin. Hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud idah khorja salah satu fi safarin valiyu amiru ahdahum. Kata Nabi, jangankan dua setengah miliar begini umat Islam sedunia, tiga aja orang pergi sapar satu harus jadi amir. Begitu pada zaman, dan hari ini yang tidak ada di umat Islam hari ini adalah kesatuan kepemimpinan Kalau Yahudi punya Israel Raya satu pemimpin, Kristen punya Patikan punya Paus satu pemimpin Mereka dalam hal-hal tertentu berbeda satu sama lain Sektor Kristen itu berbeda-beda, tapi dalam satu dalam hal prinsip mereka satu komando, apa kata paus. Masalahnya kemudian, kenapa orang Kristen tidak dipermasalahkan hidup satu pemimpin? Yahudi satu pemimpin tidak ribut, umat Islam diajak khilafah supaya satu pemimpin kenapa geger? Hanya kurang pikniknya orang. -orang. Jadi umat Islam itu para jamaah maaf ya. Tuhannya hebat, Allah. Pedoman hidupnya hebat, Al-Qur'an. Pemimpinnya hebat, pemimpin para nabi dan rasul Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Satu, gara-gara tidak satu pemimpin hari ini sudah terjadi 101 tahun itu seakan-akan Quran tidak hebat, seakan-akan kanjeng Nabi sudah tidak hebat lagi lenyap. Kenapa? Karena umat Islam berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dulu Nabi satu Tuhan, satu pedoman hidup, satu Nabi Rasulnya dan satu kepala negaranya Khalifah. Dulu tuh satu kepala negaranya loh, sedunia. Jadi pertama di Madinah. Maka di negeri-negeri lain itu posisinya adalah gubernur provinsi. Kemudian terakhir pernah di Andalus. Kemudian terakhir di mana di Turki. Turki ibu kota negaranya. Maka negara-negara yang lain di bawah satu kepemimpinan itu posisinya sebagai gubernur provinsi kodi kodi bahasa bahasa itunya bahasa Arabnya itu dalam dalam adzijah daulahnya itu dalam struktur negaranya itu kodi wali baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah jadi ini Imam Ibn Utaimiyah yang bilang ya. Imam Ibn Utaimiyah, orang HTI bukan? <guruh> orang EPI, orang HTI bukan? bukan, bukan beliau mengatakan jujur ini syariat Islam para jamaah baik hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau mau tanya dari mana asal usulnya khilafah maka dari Allah dari rasul dari ijma' sahabat dari kesepakatan para ulama yang empat mujtahid mutlak Imam Abu Hanifah, imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal semua sepakat khilafah itu wajib. Kata Imam Al-Qurtubi la khilafah fi wujubiha bainal ummah wala bainal imah ila ma ru Tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya imamah atau khilafah baik di kalangan para mujtahid mutlak ataupun di kalangan umat Islam terdahulu illa maru ruya asom kecuali pendapatnya si asom. Asom itu orang muktajilah jelas seperti jamaah. Sanadnya ke situ. Sebaliknya, demokrasi yang sekarang dipraktikkan di Indonesia, sanadnya dari mana? Sanad. Ini ajaran siapa ini? Sanad demokrasi itu dari Plato dari Yunani, yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, Montesquieu dan para tokoh demokrasi kafir lainnya itu sanatnya ya. jadi nanti minta syafaatnya di akhirat tuh ke, ke Plato ya. minta syafaatnya ke Montesquieu Ya, kalau kita ini minta syafaatnya nanti diaumil giamah kepada baginda Rasulullah Wasallam. Nanti Allah izinkan, siapa itu? Nah, jelas para jamaah? Jadi jangan begini loh ya, Di dunia kerjaannya tentang khilafah, Panatiknya dengan demokrasi, Giliran nanti mati pengen jadi ahli syafaat Rasulullah. <laughs> Udah saya, saya tutup sekarang ya, Saya tutup sekarang para jamaah. Kenal paman Nabi Talib? Kenal ya paman Nabi Thalib ya? Pamannya Nabi yang ngurus Nabi dari kecil. Ya. Yang meninggal dunianya tidak lama bersama dengan ibu Khadijah. Sampai di tahun itu Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Amul Khuzni. Paman Nabi Thalib paman. ya. Kalau kita apanya Nabi? Nabi Abi Thalib tuh pamannya Nabi. Satu, yang kedua, paman Nabi Thalib jasanya luar biasa. Masih makan ngasih pakaian, melamarkan ke Ibu Khadijah, melatihkan kanjeng Nabi mandiri, jagain fisiknya Nabi dari serangan fisiknya orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan Nabi, paman Nabi Thalib. Tahu nggak apa yang terjadi pada jamaah ada ayat nih. Inna kala tahdi Ayat ini ya Inna kala tahdi Man ahbabda Walakin Allah yahti Mayasya bahwa sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun ini yang sud paman Nabi Tholib tetapi Allah lah yang punya otoritas memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki ini asbabun nujulnya apa pak asbabun nujulnya adalah karena Nabi nangis sejak dijadinya nangis Gara-gara apa? Gara-gara mentalkin Paman Abi Thalib ketika Sakaratul Maut disuruh berucap La ilaha illallah Gak keluar Gitu-gitu Susah keluar Dan Nabi bersaksi selama hidupnya Paman Abi Thalib belum pernah mengucapkan kalimat itu Ini yang dimaksud mati seseorang tergantung kebiasaan hidupnya di Ya Sampai Nabi bilang gini, paman katakan sekali saja paman sekarang, la ilaha illallah, aku nanti akan minta yang terbaik untuk paman kepada Allah. Karena apa? Karena Nabi sudah dijamin oleh Allah. Wala apa yang kau minta, aku kasih, wahai Nabi Muhammad. Yang penting kamu puas, kata Allah begitu. Artinya, Nabi minta apa saja dikasih, Kata Nabi, Paman tolong, aku akan dikasih apapun oleh Allah untuk engkau, asal kau ucapkan La ilaha illallah. Paman Nabi Thalib sudah berusaha keras mengucapkan itu, gak bisa, sampai kemudian mati. Nabi yang sangat tahu, akhirnya apa? di akhirat Nabi angkat tangan, gak bisa berbuat apa untuk Paman Nabi Thalib membalas kebaikannya, gak bisa. pertanyaannya kok bisa orang selepel Abi Talib apa namanya paman Nabi matinya ditalkin oleh Nabi kita gak tahu nanti ada yang nalkin apa enggak walaupun yang nalkin levelnya pasti bukan Nabi tapi koknya kebesar <laughs> ini ditalkin oleh Nabi nggak bisa itu mahal banget kalimat kenapa Weis. itu viral pak di kalangan para mufasir diteliti Kenapa ini terjadi? Oh gini pak Karena paman Abi Thalib Itu dalam hidupnya Memilih netral Karena ada Abi Lahab Adiknya Adiknya Abi Thalib Menentang Nabi Abu Jahal Saudara dekatnya Nabi Menentang Nabi Abi Talib ceritanya bergaya, bergaya arif, bergaya sepuh, bergaya bijaksana ya sudah biar dekat ke Nabi Muhammad, itu kan keponakan biar dekat sama kamu hab lahab gitu ya dekat. jadi begini berpihak ke Nabi enggak ucapkan la ilaha berpihak ke Abu Lahab juga ajarannya enggak, yang penting apa kesini rukun sini rukun Tuh, Abi Thalib tuh kesini bisa ngopi, di sini juga disebuhi ngopi netral tuh. Akhirnya apa? Matilah Abi Tholib tidak membawa iman. Maka ini sebuah pelajaran para jamaah dalam hidup beragama. Gak ada kata netral. Hidup harus menentukan pilihan dan berpihak. Al-bala wal -baru gak bisa netral makanya di Quran cuma ada dua ashabul yamin, ashabul shimal penghuni neraka, penghuni surga gak ada pak uncang-uncang di surga neraka kikir. gak ada surga atau neraka sekarang masalahnya saya mau menawarkan syariah khilafah itu dari Allah dari Rasul demokrasi yang sekarang sedang dipraktekan di Indonesia itu dari Montesquieu dari Plato orang kapir semua itu. Orang kafir semua. Saya mah cuma nawarin aja, Pak. Belum, saya belum ngajut tawaran loh. Mau kemana? mana? Mau khilafah apa mau demokrasi? Kali ada yang bilang, "Aku mah mau demokrasi aja karena di situ ada pemakruf amin." Nah. <Geluhkan>, ya. Nah, saya mau demokrasi aja dah. Ada K. Amin gitu Itu kan kiai mantan ketua MUI, berarti umbahnya ulama se-Indonesia gitu. Demokrasi aja ah gitu. Karena karena kata Pak Amin juga Hilafah betul syariat Islam tapi di Indonesia tertolak deh, gitu Ya udah saya mau menolak aja deh gitu. Semua hidup harus berani memilih, gentle dong, jadi kesatria. Di setiap pilihan ada konsekuensi. Itu, ini yang netral. <laughs> Misalnya gini, saya mau mau netral aja, ustad, demokrasi enggak, udah tahu sih pagi ini kan itu, hilafah juga enggak, apa, nggak sanggup saya dicap macam-macam nantinya. Netral berarti resikonya ini madhab Abi <tik> Oke. <Okay. tik> Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab? Abu Jahal dan Abu Lahab jelas nentang Karena nentang jelas banget sikapnya Langsung oleh Allah Tabat yada abi lahabi watab binasa, celaka, terkutuk, kata Allah, karena nentang, kalau ini netral, ternyata netral aja mentok kayak begini, apa lagi yang nentang, dalam hidup jadinya tiga, jadi pejuang Islam, jadi penghalang Islam, pejuang syariat Islam Otomatis dengan khilafahnya, karena syariat tidak bisa tegak secara utuh tanpa negara, dan negara yang dimaksud adalah khilafah, bukan negara demokrasi. Baik. Saya mau berjuang untuk itu, atau saya mau menentang, tetap demokrasi harga mati. Kalau tidak ma demokrasi, lebih baik mati, mati kamu lah Atau ah, saya mau mau netral aja, biar dekat ke sini, dekat ke sini, semua ada konsekuensi. Baik, itu dulu untuk materinya para jemaah ya.